Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli Berjumpa lagi dengan saya Lamsadi di sini Lam jaya teman, -teman. Uh, Semoga kita semua Dalam berkah, uh, berkah Dalam uh, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Oke okay, teman-teman uh, Di sebelah saya ini ada yang seperti ini Oke okay. Semakin dinyalakan volumenya Oke okay. Ada indikator yang menunjukkan uh, volume seperti itu. Oke, okay? dalam dunia elektronika ini sering disebut dengan uh, rotary encoder. Tetapi ini bukan rotary encoder yang biasanya menggunakan program dan sebagainya. Ini hanya manipulasi dari view apa, view meter seperti itu. Ini belum saya belum saya apa kencengin seperti ini, oke, okay. oke okay, teman-teman seperti ini, oke, okay. ini agak agak sendak-sendak karena memang potensinya nggak begitu bagus, oke, okay. dan nggak begitu peka karena memang karena disentuh pun, ini uh, mungkin karena bekas semua, ya. Seperti itu, oke. Okay, bagaimana membuatnya? Mari kita lanjut ke sesi uh, prakteknya. Seperti itu, teman-teman. Baik teman-teman ya di uji cobanya uh, LED view meternya seperti ini, ya awalnya LED-nya semuanya 3 mili seperti ini, ya cuma karena yang ada di sini yang warna-warni hijau kuning sampai merah itu adalah yang tiga lima uh, mili maka kami menggunakan yang 5 mili seperti itu. Eh uh, yang pertama bahan ujinya uh, kami menggunakan baterai 3 volt. Kemudian kami menggunakan 12 volt sesuai dengan uh, instruksi di sini ya minimal 4 4,5 atau 5 sampai 12 volt. Ini 1 A. Ini harusnya tidak nyampe 1 A kayaknya. Nah Uh, kemudian yang harus kita uji adalah kekuatan atau ketahanan IC-nya. Oke, okay. kenapa kami di sini hanya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ya, uh, karena ketika menggunakan tegangan ini 3 volt sampai 5 volt, 5 volt itu di speakernya ya, itu yang nyala hanya sampai nomor 6. Nomor tujuh, kadang-kadang sudah kebanyakan tidak nyala. Oke, okay. bisa menggunakan ini, cuma uh, panas. Ininya panas. Kita akan cek nanti suhunya. Bahwa ini betul-betul panas, ya. Oke, okay. walaupun tidak panas. Uh, apa? Betul, betul Apa? Panas sekali, gitu. Yang jelas hangat dan bisa merusak. Ini tanpa apa-apa 28, ya. Kita akan coba menggunakan IC ini. Eh, menggunakan adaptor ini ya, adaptornya akan saya nyalakan. Oke, teman-teman, ya, ini adalah speaker yang akan kita uji coba. Pertama, ini adalah daya yang memang khusus digunakan untuk ini. Awalnya berbeda dengan dayanya, ini jalurnya, tapi satu trafo. Kita akan cek ya, tegangannya ini berapa volt seperti itu. Ya, lima volt ya. Jadi, kami menggunakan 6 ya. Dan ini adalah uh, posisinya, ya. Posisi dari uh, pengeborannya nanti, ya. Posisinya sudah kami tandai. Ini yang nomor 3 ini yang nomor 4 nomor 5 dan nomor 6 Kurang lebih di sini. Oke, yang ini nomor satu kurang lebih di sini. Di sini nol nanti, oke? Kita akan matikan, cabut dulu, kita akan bor. Oke, sudah kami buka teman-teman. Yang nanti akan kita ganti itu yang ini. Di sini k akan kami ganti dengan 50K stereo ya seperti itu. Oke, ini ini volumenya ya, di volumenya ya. Oke, teman-teman ya. Kemudian ya, ini nanti kita akan akan kami lobangi seperti itu. Oke, buka dulu ya. Bismillah pelan-pelan saja langsung dibuka kemungkinan ini pakai 5 ohm biar tidak dengung ya. kurang lebih ya biasanya begitu oke pelan-pelan saya letakkan di sini oh ini harus dikasih dulu karena khawatir menjadi konslet ya. Terus selesai dulu. Di sebelah sini, teman, -teman. Di komponen-komponen yang kena ya, yang kena ujungnya ini. Yang kena ininya. Karena ini ada tegangan juga nanti masuk seperti itu. kelihatannya ya sedikit masuk dah bapak kita solder dulu oke sudah kalau oh, sudah bagian sini ini tadi indikator ke ground kambung lagi ke ground ini, oke. Okay. Setelah ini ya kita akan lubangi dulu ya. Ini ya, ini harus kelihatannya ya? mulai kelihatan. Oh ini harus dilepas saja ini, buat yang lain. Wah dilem teman-teman. Biar aja. Ini dibor. 是 ati yo yo yo yo bersihkan dulu Oke, okay. karena ini 6 pasang dulu jangan lupa anodanya ini ya jadikan satu. wah tidak masuk teman-teman kurang lebar dikit lebarkan dulu ya biar masuk ya oke okay, teman-teman setelah di ini ya. yang ini semuanya positif yang ini nanti ke IC nya Seperti itu Oke okay. Dan di IC nya sudah kami buat Seperti ini Sambungannya Setelah ini akan kami solder Kami skip dulu ya. Semua dipindah ya Karena ini 6 ya Oke okay. Oke okay, teman teman ya Setelah dipasang nih, Seperti ini Kelihatan semrawut, ya. Yang ini nanti ground ke ground potensio sebelah uh, sebelah kiri, ya. Sebelah kiri, sebelah sini, ya. Eh, sebelah sini nanti, kemudian yang input ini inputnya sebelah tengah sini nanti. Mudah-mudahan bisa kelihatan nanti, teman-teman, ya. Kemudian. Oh ya ini positifnya belum dipasang. Positifnya nanti ke sebelah kanan. Saya sudah dekatkan teman-temannya. Kameranya agak miring karena memang di sini uh, cukup miring ya tripodnya. Oke, okay. yang agak susah di sini. Ini juga agak susah bukanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa kelihatan ya yang jelas yang sebelah sini yang sebelah sini karena ada tiga begini nih ya yang ini ground ini input ke nya yang ini plus begitu ya mudah-mudahan bisa dipahami oke teman-teman ini sudah terpasang walau masih nggak uh, enak dipandang oke tempatnya sempit susah ntar ya. Mudah-mudahan kelihatan. Yang ini ke kok ini nih ya. Oh, keliru ya. Yang ini tadi seharusnya positif. Ya, di sini ya, di positif sini ya. Ini positif ya, keliru, pindah saja. Pindah ke positif sini. Walaupun warnanya sudah tidak standar, teman-teman, mohon maaf. Positif, mudah-mudahan konslet. Ini yang tengah ke yang tengah ya ini ya, yang tengah ke innya, in yang tanpa potensi eh, tanpa resistor ya, tanpa bangampat ya. Ini negatif ini, oke? Yang ini min plus 5 volt. Oke, langsung ke power supply-nya ini Ya, power supply-nya sini Saya tambahkan saja Karena sudah dipakai tempatnya Ya, mudah-mudahan ini bisa Bekerja dengan baik Oke, sudah terpasang Cuma kita belum tahu Ini berhasil atau tidak Ya kita coba dulu teman-teman ya, lampunya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak nyetrum kemana-mana. Semoga Ada yang dah hidup yang merah ya. Mungkin harus dikasih kenop dulu ya, biar bisa bekerja dengan baik. Berarti masih ada Ya sesuatu yang perlu di Dihinikan ya Ya ah sebentar Sepertinya Ini goyang-goyang karena Tadi di dicoba Ini sempurna sekarang tidak sempurna Tidak masalah Karena mungkin goyang-goyang. Oke, okay, kami rapikan dulu ya. Baru dibungkus lagi. Seperti itu, teman-teman. Oke, okay, teman-teman. Coba lagi ya. Oke, okay, coba ya. Kelihatan ya, ya mudah-mudahan. Eh, hey, bisa ya dekatkan aja, oke, dekatkan, oke, ini di potensinya ada sedikit, ya karena kotor mungkin ya, tapi bisa ya. oke okay. okay, teman teman demikianlah yang sedikit ini semoga bisa memberi manfaat dunia arah teman teman teman uh, maaf apabila ada salah kata jangan lupa subscribe dan like ya di share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh